Para ilmuwan di Polandia mengidentifikasi sebuah janin yang telah termumifikasi atau terawetkan selama lebih dari 2.000 tahun dalam rahim kasar mumi hamil Mesir kuno. Pada Januari 2022 lalu, para ilmuwan tersebut memaparkan proses tidak biasa yang menyebabkan terawetkannya janin tersebut. Penelitian terhadap mumi janin tersebut merupakan bagian dari Warsaw Mumi Project. Proyek ini diluncurkan pada tahun 2015 oleh tim bioarkeolog dari University of Warsaw, mereka bertujuan untuk memeriksa secara menyeluruh mumi manusia dan hewan dari Mesir Kuno yang ada di National Museum di Warsawa. Mereka juga mengungkap kasus pertama mumi Mesir Kuno yang hamil dan janin mumi yang terdokumentasikan. Eh, tapi tunggu dulu sebelum melanjutkan ke videonya. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like -nya. Mumi hamil berusia 2000 tahun itu kini dipajang di National Museum of Warsaw. Pada awalnya, Para peneliti meyakini mumi tersebut merupakan sisa-sisa tubuh Horjehuti, seorang imam besar Amun dari zaman Amos I yang hidup pada awal dinasti ke-18, 1539 sampai 1292 sebelum masehi. Namun pada tahun 2016, para ilmuwan mengumumkan bahwa mumi itu sebenarnya adalah seorang wanita hamil yang dibalsam. Wanita itu meninggal dan dimumifikasikan ketika kehamilannya telah berusia 26, hingga 30 minggu. Para peneliti mengatakan misteri mumi hamil ini ada berkat proses kimia yang tidak biasa yang menyebabkan janin tersebut terasamkan dan terjebak oleh waktu. Seorang bioarkeolog sekaligus salah satu direktur Warsaw Mummy Project menjelaskan bahwa untuk mengeringkan jasad wanita hamil tersebut, para pembal semenutupinya menutupinya dengan natron, senyawa alami dari garam natrium yang digunakan secara luas dalam prasejarah di seluruh Mesir Timur Tengah, dan Yunani. Bubuk natron banyak digunakan seperti soda kue dalam memasak, obat-obatan, dan pertanian, tetapi juga memiliki kegunaan dalam pembuatan kaca dan mumifikasi. Natron bertindak sebagai disinfektan alami dan agen pengeringan, dan itu adalah material utama yang digunakan dalam proses mumifikasi Mesir Kuno. Dalam proses mumifikasi, setelah organ-organik dikeluarkan dari jasa dan rongga internal jasa tersebut, ditaburi dengan natron kering. Jaringan tubuh kemudian terawetkan sehingga bisa jadi mumi. Kemudian jasa tersebut dilapisi dengan lumpur kering nil, serbuk gergaji, lumut dan kain kering agar lebih fleksibel. Dalam studi baru-baru ini para ilmuwan menulis bahwa ketika natron disebarkan ke tubuh wanita hamil tersebut, itu menyebabkan asam format dan senyawa lain bermanifestasi di dalam rahim tersebut. Hal ini menciptakan kondisi sempurna untuk mengawetkan janin tersebut. Dalam kasus mumi wanita hamil ini, peningkatan keasaman jasadnya berfungsi juga untuk mengawetkan janin tersebut. Karena beberapa proses kimia yang berkaitan dengan dekomposisi, kata para ilmuwan tingkat pH atau keasaman di dalam tubuh wanita itu bergeser dari lingkungan basah ke lingkungan yang lebih asam. Mereka menjelaskan bahwa asam ini menyebabkan mineral-mineral yang terperangkap di dalam tulang-tulang janin itu kecil mengering. Dan seiring waktu,